Sebelum masuk ke videonya, di sini gue mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire. Seperti bagaimana cara mendapatkan Diamond, karakter Alok, Elite Pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy Hanya di teknokim.com Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke, Oke pada kesempatan kali ini cuy Gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire, mulai dari pembaruan event bundle, skin wajah terbaru, sampai dengan info karakter baru, profesor k, dan lain-lain. Oke, okay, yang pertama ada pembaruan info event bundle baru, nah. Jadi nantinya akan hadir atau rilis set bundle baru King Boxer Yang merupakan set bundle pasangan dari set bundle Queen Boxer Yang sudah pernah gua jelasin di video sebelumnya Dan untuk di Free Fire Server luar Event bundle dengan hadiah utamanya yaitu set bundle King Boxer ini Rilis pada event gacha bundle seperti ini cuy Dan kemungkinan untuk di Free Fire Server Indo saat bundle King Boxer ini akan hadir atau rilis pada event bundle yang sama. Jadi kita lihat nanti ya, cuy. Oke. Okay. Yang kedua, ada skin wajah terbaru. Nah, di sini diperlihatkan bahwa akan hadir skin wajah baru di game Free Fire. Untuk desain tampilan skin wajah ini simple banget ya cuman terdapat desain logo bendera Brazil dan ada kayak jenggotnya nih cuy di bawah bibirnya ini cowok atau cewek sih kok ada jenggotnya gitu kan dan biasanya skin-skin baru yang simple dan tidak ada desain spesialnya itu merupakan item atau hadiah-hadiah gratisan cuy dengan kata lain skin wajah dengan desain logo bendera Brazil ini akan rilis pada next event gratisan, ya. Kali cuman skin wajah kayak gini, kita harus beli dengan harga diamond yang mahal, ya kan? Siapa yang mau beli gitu kan? Yang ketiga, ada info karakter baru KSHMR atau Mister K, atau apalah kalian namain karakter baru ini, ya kan? Nah, jadi KSHMR ini adalah seorang DJ ternama di dunia DJ KSHMR ini akan hadir di game Free Fire sebagai karakter baru Selain itu, akan hadir atau rilis juga beberapa konten menarik spesial hadirnya karakter DJ KSHMR ini Seperti kostum atau set bundle, terus emote dan video musik Free Fire terbaru spesial kolaborasi Free Fire X DJ KSHMR Ya, dua belas lah ya, sama karakter DJ Alok Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai karakter baru DJ KSHMR atau karakter K ini Mari kita bahas KSHMR itu siapa sih? Aduh siapa, siapa ya? ya kemarin tuh gua ingat-ingat siapa ya siapa ya aduh Aduh siapa ya aduh bentar-bentar ya? aduh, aduh, aduh anjim lupa gua Nah jadi DJ ternama KSHMR ini memiliki nama asli yaitu Niles Hollowelder Ia merupakan seorang musisi, produser musik, rapper, dan DJ Wih multi skill ini orang cuy Gila Niles adalah seorang keturunan India yang lahir di California, Amerika Serikat Pada tanggal 6 Oktober 1988 KSHMR masuk ke dalam daftar 100 DJ terbaik di dunia selama 5 tahun berturut-turut Keren kan gua, Ganteng kan gua? <laughs> Ia juga terkenal di berbagai sosial media seperti Youtube Dengan 864 ribu subscriber lebih dan lebih dari 1,3 juta followers di spotify banyak orang yang belum mengetahui bahwa DJ KSHMR ini pernah berkolaborasi dengan DJ Alok pada lagu let me go buat kalian yang mau dengerin gimana kolaborasi mereka kalian bisa searching aja di youtube karena kalau gua putar cuplikannya cuy sudah pasti copyright ya kan copyright penyakit para youtuber Waduh. Dan apa saja konten-konten yang akan hadir spesial hadirnya karakter DJ KSHMR ini di game Free Fire ya kan Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Yang pertama ada kostum atau set bundle spesial karakter K Nah untuk desain tampilan dari set bundlenya memiliki tema seperti penyihir-penyihir gitu ya dan terdapat animasi layaknya penyihir dengan buku ajaibnya untuk menggerakkan beberapa benda dan menyatukannya menjadi logo atau lambang karakter K ini. Kalau kita perhatikan, mulai dari desain tampilan set bandelnya, terus animasi karakter K ini mirip banget sama salah satu tokoh superhero ya kan, yaitu Doctor Strange. Ya buat kalian yang pernah nonton Pasti udah tidak asing lagi lah Dengan tokoh superhero satu ini gitu kan cuy Yang kedua ada emot baru Nah jadi emot spesial dari karakter baru K ini Adalah emot Kapten Buya Yang ketiga, ada video musik Free Fire terbaru spesial karakter Baruka K. Di sini gua cuman kasih cuplikannya saja ya, cuy. Untuk fullnya kalian bisa lihat pada next update nanti Atau lihat pada website resmi Garena Free Fire Dan jika kalian sadar Musik spesial DJ KSHMR ini sudah bisa kalian dengarkan di Pulau Tunggu cuy Yang keempat ada item baru Nah, jadi nantinya akan hadir atau rilis item atau tiket atau pin baru di game Free Fire spesial karakter Profesor K ini untuk skill dari karakter Profesor K ini belum dibocorkan kayak gimana skill atau kemampuannya cuy semoga aja karakter baru ini akan bisa booming seperti karakter DJ Alok ya cuy dan juga dikabarkan Garena telah berjanji akan memberikan info lanjut dari karakter baru ini yang akan diinfokan pada minggu-minggu depan dan semua yang berhubungan dengan karakter baru K ini direncanakan akan hadir atau rilis di game Free Fire pada bulan Oktober besok menurut kalian apa skill dari karakter baru Profesor atau Kapten Buyah ini dan apakah karakter DJ KSHMR ini akan seheboh karakter DJ Alok kemarin? Komen di bawah ya. Oke, yang keempat ada info Among Us: X Free Fire. Udah gila, nah, jadi belakangan ini lagi viralnya atau boomingnya game Among Us, ya kan? dan dilansir dari website Garena memposting beberapa foto Among Us X Free Fire dengan maksud untuk meminta atau mendengarkan komentar para player Free Fire dan Among Us mengenai hal ini jika banyak yang suka dengan rencana kolaborasi antara Among Us X Free Fire nantinya kolaborasi ini akan hadir atau dirilis dan jika banyak yang tidak setuju Kemungkinan rencana kolaborasi ini akan tidak jadi diluncurkan atau dirilis. Menurut kalian gimana, cuy? Mengenai event Among Us Egg Free Fire ini, komen di bawah ya. Oke. Okay. Yang kelima, ada kode redeem yang hadiahnya adalah diamond gratis sebesar 100 diamond. Dan yang seperti kalian lihat sekarang, di sini ada tiga kode redem, berarti ada 300 diamond gratis yang bisa kalian dapatkan. Cuy, wow. buruan tukarkan kode redemnya sekarang juga! Sebelum ada orang lain yang pakai kode redem ini, ya kan? Yo yo yo yo, oke. Okay.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 Rasanya...